Selamat pagi adik-adik terkasih Kita mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Serta hari baru yang boleh kita rasakan di pagi yang indah ini Adik-adik terkasih, ungkapan syukur kita lewat Satu duri pagi ini terambil dari kitab Mazmur 147 ayat 1-11 Sebelumnya mari kita satu dalam doa Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus yang bertahta dalam kerajaan sorga atas pagi yang indah yang Bapak boleh berikan buat kami. Terima kasih atas kesempatan untuk mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Bapa berkati kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya puji Tuhan. Amin. Kita baca dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Haleluya. Sungguh bermasmur baik, sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-memuji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas tapi merendahkan orang-orang fasik ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Renungan pagi ini diberi judul Bernyanyilah Bagi Tuhan. Adik-adik terkasih, masing-masing kita tentu mempunyai lagu yang disukai untuk didengar. Ada banyak alasan mengapa seseorang bisa menyukai sebuah lagu. Bisa jadi karena suara penyanyi yang bagus, bisa juga karena musik dari lagu itu sangat menarik. Ataupun karena lirik dari lagu itu sangat menyentuh perasaan kita yang mendengar. Kepada ketika kita menyanyikan lagu-lagu untuk memuji Tuhan, bagaimana cara mengetahui bahwa Tuhan menyukai nyanyian tersebut? Adik-adik, Bacaan Alkitab saat ini merupakan nyanyian bagi bangsa Israel yang menceritakan tentang kekuasaan dan kemurahan dari umat kepada Tuhan. Mereka bisa kembali dari pembuangan. Pembuangan merupakan istilah yang menggambarkan situasi ketika Israel dibawa kekuasaan bangsa lain. Saat Israel keluar dari pembuangan, mereka kembali ke Yerusalem. Saat itu, Yerusalem dalam keadaan hancur akibat serangan dari bangsa lain Umat Israel bekerja sama untuk membangun kembali rumah mereka yaitu Yerusalem Bagi Israel Tuhan sangat berkuasa dan bermurah hati Sehingga mereka bisa terbebas dari tempat pembuangan dan membangun kembali Yerusalem Pengalaman yang indah itu membuat mereka menyanyi dan memuji Tuhan Adik-adik Nyanyian seperti apa yang Tuhan sukai? Jawabannya adalah nyanyian yang datang dari pengalaman tentang kebaikan Tuhan. Saat adik-adik menyanyi memuji Tuhan, bayangkanlah kebaikan-kebaikan yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Nyanyian yang Tuhan sukai itu bukan dari suara indah, tidak juga dari musik yang bagus. Karena tidak semua orang mempunyai suara yang indah, Ataupun kemampuan bermain musik yang bagus Namun demikian Tuhan berkenan kepada orang yang mempunyai hati yang tulus untuk memuji dia Mari kita satu dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan kebaikan-kebaikanmu yang luar biasa dalam kehidupan kami Ajar kami untuk memuji dan menyanyikan kebaikan-kebaikanmu dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya puji Tuhan. Amin. Ingat adik-adik terkasih, tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.